Hai jumpa lagi dengan Dapur Mas Akbar kali ini Dapur Mas Akbar akan memasak olahan tahu tahu sederhana ini akan menjadi masakan yang enak nih yang, yang pertama-tama kita potong tahu menjadi empat bagian lalu belah lagi menjadi setengahnya potong kembali menjadi 8 bagian. Dalam memotong ini harus pelan-pelan ya agar tekstur si tahunya tidak pecah. Lanjutnya, panaskan wajan lalu tuangkan minyak goreng secukupnya untuk kali ini saya menggunakan minyak goreng tawon tunggu sampai panas minyak gorengnya lalu ketika sudah panas goreng tahu ini seluruhnya nah seperti ini goreng sampai warna dan teksturnya berubah ya untuk warna menjadi agak kekuning coklatan setelah goreng sudah masak seperti ini angkat dan tiriskan minyak yang menempel pada tahunnya ke piring yang sudah ditaruh dalam piring setelah itu siapkan bumbu-bumbunya ini saya menggunakan 20 buah cabe rawit dan satu buah bawang putih. Lalu gunakan garam dapur secukupnya. Dan gunakan kaldu ayam secukupnya. Bahan-bahan ini kemudian diulok sampai rata namun agak teksturnya sedikit agak kasar ya biar mirip seperti sambal keprek bensu nah cukup sekian untuk tingkat kekasarannya kemudian tuangkan minyak goreng bekas pengorengan tahu tadi yang masih panas ke dalam sambelnya tersebut aduk sampai rata kalau minyak goreng semakin panas akan mengeluarkan aroma yang lebih enak pada si bawang putihnya kemudian setelah sampai jadi lalu tuangkan tahu ke dalam sambal dan kemudian dikeprek seperti ini ya agar tekstur tahunya tidak terlalu pecah kemudian aduk agar si sambalnya meratai rasanya ini tak kalah dengan ayam geprek sambal bensu ini nah sepertinya jadi sobat kalau ada tahu, jangan bingung-bingung mau dimasak apa. Semua bisa dimasak menjadi makanan yang enak namun sederhana. Oh ya, untuk teman-teman yang baru datang, jika suka video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng agar selalu mendapat notifikasi update terbaru dari channel Dapur Mas Akbar.